Seolah kita, ditakdirkan berpisah Seolah kita ditulis jalan berbeza Seolah dunia, yang campurkan kita Seolah cerita kita tulis berbeza Tetapi terlalu singkat. Seolah kita ditulis jalan berbeza, seolah dunia yang cemburu ke kita, seolah cerita kita dulu. Dah berpisah, seolah kita itu di jalan Seolah Seolahnya yang cemburu ke kita, seolah cerita kita.